Ya Selamat berjumpa dalam program Olah Nafas Ini direkam pada saat Latihan bersama pagi hari Jadi setiap pagi jam 5.30 Sampai 6.15 Hanya 45 menit Praktek bersama Senin sampai Sabtu sekarang jadwalnya Lalu Senin malam Untuk Q&A Pertanyaan Kalau tidak ada seminar kesehatan Jadi sekarang workshopnya hanya Senin malam berupa tanya-jawab. Pelajaran-pelajaran olah nafasnya disampaikan lewat link rekaman angkatan sebelumnya. Jadi, yang grup-grup baru sekarang, kita nggak ada lagi workshop modul 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. ya. Tinggal mendengarkan rekaman workshop sebelumnya, tapi kalau ada tanya-jawab, nanti dikumpulkannya di Senin malam. Kalau nggak ada webinar kesehatan. Tapi praktek paginya sekarang Senin sampai Sabtu setiap hari. Nah, Seperti pagi hari ini pun, saya akan gunakan untuk menjelaskan satu poin-satu poin setiap hari. Karena kenyataannya, setelah ikut WA Group, dikasih link praktek perkaman pun, kalau dihitung jumlah yang melihat, misalnya minggu ini bertambah WA Group 1, sebanyak 500 orang lalu dikasih link rekaman workshop modul 1. yang lihat kan bisa dihitung saya bisa lihat siapa yang berapa banyak orang yang lihat file itu pada minggu itu gitu ya hanya 50 100 berarti hanya seper <laughs> kalau 50 hanya seper 10, kalau 100 hanya seper lima yang melihat jadi saya nggak tahu banyak orang belajar kalau memang gratis kebanyakan malah nggak sungguh-sungguh ya -sungguh. dulu saya belajar bayar zoom nggak pernah absen sekarang diberikan free Sepertinya kalau saya pengamatan saya tidak banyak yang serius. Nanti udah berjalan sebulan dua bulan temannya sembuh baru tanya Pak ini gimana lah itu kan udah modul yang kemarin. <laughs> ya ngulangin lagi ikut lagi grup yang baru aja ada satu orang ikut lima enam ba, grup tapi ya biarin saja nggak apa-apa ya karena itu keputusan masing-masing. Namanya serba gratis ya komitmennya jadi berbeda tapi sekali lagi sehat sembuh atau tidak itu ya juga tergantung usaha ya. Nah, sekarang kita bisa bahas mengenai stroke. Apakah olah nafas bisa menyembuhkan stroke? Saya akan taruhkan video YouTube ya. Memang ini mengenai sklerosis, tapi teman-temannya juga ada yang terkena stroke. Jadi saya sampaikan dulu, saya akan jelaskan sambil melihat videonya karena videonya berbahasa Belanda ya. Jadi wanita yang bersaksi ini, dia sebenarnya kenaknya autoimun, sklerosis, sampai lumpuh. Dan dia datang ke tempatnya Wim Hof, pelatihan Wim Hof, maka yang datang juga banyak yang menggunakan kursi roda. Dan itu tidak khusus orang autoimun, ya segala macam murid, segala macam orang ya diterima. De facto, mereka pakai kursi roda, sampai dikotong-kotong, ditaruh di lantai. Nah, kalau Wim Hof bisa sekaligus kelihatan di sini, itu kalau olah nafas, tiduran ya tiduran tidur gitu ya pakai bantal kalau pusing ya ada juga yang masih duduk di kursi roda itu satu orang ya mungkin kondisi parah yang menarik adalah eh, ketika mereka melakukan olah nafas ya ini terutama yang bersaksi yang yang tadi duduk yang ini ya nah dia mengalami perbaikan walaupun selama olah nafas itu kelingkingan kejang-kejang sampai tangannya nggak genggam itu ya kalau istilahnya viêm itu seperti you lose your body gitu kehilangan kehilangan tubuhnya badannya kayak copot jantungnya sempat apa namanya paru-parunya tersengal-sengal jadi kayak goyang-goyang gitu saya sendiri pas waktu kena covid juga coba tahan gitu ya paru-paru saya kayak goyang-goyang <tuh> dan yang menarik ya singkat cerita dia sembuh tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah ya ini setelah dia setelah dia sembuh ya dari udah dulunya di polisi roda sekarang bisa e, berdiri bahkan kalau dalam saya percepat e, video selanjutnya dia sudah pergi ke alam dia pergi ke gunung dan, ya, dia ke salju dan e, seperti kegiatan yang lainnya ya Oke saya stop lagi lalu gimana penjelasannya kok bisa sembuh ya apa penjelasannya kok bisa sembuh saya kasih cuplikan lagi apa sih yang terjadi ketika orang berolah nafas Wim ya ini masih penjelasan mengenai Bipof info itu saya ya makanan utamanya Wim Hof 2 satu itu pendahuluan untuk masuk Wim Hof 2 Bim Hof satu juga digunakan kalau memang kondisinya parah sehingga Bim Hof dua yang tahan nafas itu susah ya lakukan Bim Hof satu atau Bim Hof satu dilakukan ketika pekerjaan banyak dan kita mau olah nafas sambil ya sambil ngetik sambil jalan sambil sambil yang lain maka Bim Hof satu aman untuk dilakukan sambil tapi kalau Bim Hof dua sama Bim Hof dilarang ya sambil berjalan nanti jatuh berenang nanti tenggelam dan seterusnya nah. Ini penjelasan uh, apa yang terjadi waktu olah nafas Wim Hof. Waktu melakukan olah nafas Wim Hof 2, di mana melakukan tahan nafas, Badannya seperti kesemutan, cetung-cetung cerung, cerung tadi ya gerakan animasinya begitu. Nah, ternyata uh, darah kita menjadi alkali, terbuka, oksigen diserap dengan jumlah yang lebih daripada biasanya dan darah yang oksigennya lebih banyak yang bisa diindikasi dari saturasi maka PH nya itu naik bahkan ada yang dari 4 ya naik sampai 7,7 kalau yang dari 6 bisa naik sampai 8 ya PH darah ya ini PH darah kalau kita tesnya PH urin karena waktu olah nafas maka asam laktat yang ada dalam darah itu bisa dikonversi menjadi gula yang menarik lagi adalah ketika orang berolah nafas maka itu membuat saraf-saraf yang membuat uh, rasa sakit ya itu di diproduksi uh, hormon atau enzim yang lain yang menekan rasa sakit sehingga ketika orang berolah nafas itu rasa sakitnya bisa berkurang ya Nah ini yang menarik ya saya sendiri kalau pas sehat nggak bisa merasakan hal ini tapi kemarin waktu saya positif covid Tenggorokan ini kan mengalami peradangan, minum sakit, nalon sakit, dan saya langsung coba benda olah nafas begitu, rasa sakitnya dengan cepat sekali itu hilang, ya sehingga ya COVID kena COVID, tapi simptomnya, gejalanya, karena kalau dijelaskan pakai pakai pakai YouTube yang lain dari Infof itu juga olah nafas memproduksi sel protein yang namanya interleukin 10. Ada lagi, sel protein yang menyelintralkin enam. Ya, enam ini pro inflamasi, memicu inflamasi peradangan. Sedangkan yang interleukin-10 ini menekan peradangan, sehingga kalau istri saya yang mengalami peradangan lutut, sangat berjalan itu susah. Ya, tetap minum glukosamin, ya, makan pulang kali yang banyak glukosaminnya. Lalu sambil olah nafas, udah lama nih istri saya, udah nggak pakai kursi roda lagi. Kemarin sempat pakai kursi roda, aduh, saya pikir. Ya, bukan izinkan punya pengalaman sehingga bukan hanya ngomong teori gitu ya tapi punya pengalaman. Nah, sekarang kembali ke soal stroke. Ketika orang terkena stroke lalu berolah nafas maka rasa sakitnya berkurang, lalu saraf penekan rasa sakitnya berkurang sehingga tadi seperti teman-temannya yang disaksikan yang pada pakai kursi roda ada yang sembuh, maka penjelasannya sekarang berikut ini ya penjelasan kok bisa sembuh ya gitu ya maka ini dijelaskan oleh riset ya, yang menghubungkan antara teori hipoksia yang yang teori hipoksia ini eh, oleh William Peter dan Sementa ya ini memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia Nah dalam teori hipoksia ketika orang kekurangan oksigen ya atau oksipoksia dalam waktu tertentu itu bisa memaksa tubuhnya untuk menghasilkan sel-sel protein yang penting untuk justru untuk melawan kanker dan insomnia lalu juga untuk autoimun. Tapi yang menarik lagi adalah nah ini dia. Jadi ketika tubuh kekurangan oksigen, maka itu memaksa tubuh memicu tubuh untuk memproduksi atau membantu pembuluh-pembuluh saraf baru atau melebarkan pembuluh-pembuluh saraf. Ya ini ini penjelasannya yang juga sering saya jelaskan ketika menjelaskan untuk sakit yang lainnya. Nah bahasanya sederhananya begini, ketika tubuh kekurangan oksigen, tubuh ini kan cerdas sebenarnya bahkan kemarin kalau dokter Elisabeth Zubrata tadi malam dalam webinar yang mengatakan otak pertama itu di kepala, otak kedua itu di usus di perut gitu ya bahkan kalau dalam salah satu analisa metode Minov ada yang menyebutnya brain over the body gitu ya otak di seluruh tubuh dengan kata lain ya tubuh kita cerdas gitu gampangnya ketika tubuh mendeteksi bahwa kekurangan oksigen maka yang dilakukan misalnya hemoglobin dinaikkan ya itu juga ada Youtubenya ada-ada penjelasan ilmiahnya dari seorang dokter mengenai gunanya pola nafas hipoksia oksigen ditambah jumlahnya maka juga bisa untuk terapi orang yang kekurangan hemoglobin sudah hemoglobin dinaikkan kok masih sering kekurangan oksigen yang kita secara sengaja membuat diri kita hipoksia dengan tahan nafas itu maka tubuh berpikir untuk misalnya memperlebar pembuluh darah. Bahkan bisa juga kalau kenyataannya, pembuluh darahnya tersumbat. Nah, di sini hubungannya dengan stroke. ya, Maka bisa bikin pembuluh darah baru. Sehingga terapi olah nafas. Metode hipoksianya Wim Hof ini disarankan juga untuk orang yang pernah mengalami stroke atau pernah mengalami operasi tubuh atau orang yang kebas-kebas cuma menariknya kadang-kadang justru gejala awalnya ketika orang melakukan olah nafas kok jadi kebas ya gitu ya itu bisa terjadi yang pasti keringan kesemutan ya kayak kalau istilahnya di video tringling tringling gitu kesemutan yulus your body ya badannya lepas gitu kita nggak bisa merasakan bisa juga itu kayak tadi kayak kayak kebalik tapi setelah itu kita bisa merasakan sehingga dampak dari strok itu kan tubuhnya bisa nggak merasakan tapi kalau saya ya, ini kan saya ada involved di sini, ada John Rappazin dan kawan-kawan MPSR di sini, gitu ya. Saya di tengah-tengah. Nah, kalau saya mengatakan harusnya dua-dua metode, ya. Kenapa dua metode? Karena John Rappazin penjelasannya ini. Sedangkan untuk stroke sebenarnya ada lagi penjelasan dari sisi plastisitas otak, di mana orang misalnya otaknya kena stroke. Nah, otak yang kena stroke itu adalah otak yang bagian mengatur berjalan kaki. Karena sudah umur, maka ya sudah, otaknya nggak bisa diperbaiki lagi. Tunggu dulu, ada teori baru mengenai otak atau ilmu baru yang nggak baru banget. Ya sudah, sudah belasan tahun mengenai plastisitas otak yang pernah saya jelaskan. Atau kalau lebih dalam, ada modul khusus olah nafas, tapi judulnya adalah plastisitas otak. Ya, otak itu plastis, plastisio dari bahasa Yunani, plastisio to form bisa dibentuk melalui latihan maka neuron-neuron cadangan yang ada di otak bisa disambung satu dengan yang lain membangun sebuah fungsi kira-kira begitu inti dari plastisitas otak nah fungsi apa ya fungsi yang rusak atau yang tidak ada bahkan maka orang bisa menciptakan bakat baru dalam hidupnya lewat berdasarkan teori plastisitas otak ini dengan cara latihan makanya orang kalau stroke lalu kakinya lumpuh nggak boleh di kursi roda terus tetap harus Terapi gitu ya, makanya ada orang yang namanya fisioterapi, kakinya digerak-gerakkan, itu kalau konsisten latihan, maka nanti disambil olah nafas, ya sekarang ada tambahan barunya, tambah olah nafas, maka otaknya bisa dibentuk sebuah fungsi baru untuk berjalan kaki. Nah, metode Wim Hof menjelaskan soal sisi yang lain, sedangkan John Kabat-Sin menjelaskan bahwa olah nafas metodenya dia, paling enggak ya kan, karena dia kan meneliti metodenya dia itu beberapa bagian otak itu aktif dan mengembang nah ini menarik ya saya lagi mencari penjelasan mengenai metode Wim Hof dan otak ya sudah ada tapi saya butuh waktu untuk mendengarkannya karena itu bahasa Inggris dan panjang kalau nanti ternyata juga sama ya bisa juga dijelaskan tapi paling tidak kalau mau aman ya dua metode lalu pertanyaannya Metode bimbing mana yang dipakai untuk orang stroke gitu, orang lumpuh tadi, ya sama. Jadi ya bimbing satu dua itu. Jadi sebenarnya begini, olah nafas ini bukan obat. Dimana sakit ginjal, olah nafasnya ini sklerosis, sakitnya ini enggak. Ya sakit apa saja, olah nafasnya, metodenya ya empat modul yang saya jelaskan itu. Cuma penjelasannya yang berbeda beda kenapa sembuh. Jadi sebenarnya tidak ada untuk diabetes olah nafas ini, untuk stroke olah nafas ini, yang enggak, Bimbof ngajari ya cuma olah nafas itu aja, dan orang diabetes sembuh, orang stroke sembuh, iur sembuh, jadi sebenarnya lakukanlah semua metode, karena setiap metode ada kepentingannya sendiri-sendiri, misalnya yang kayak kok kayak enggak ngaruh, tapi ngaruhnya pada perasaan, maka ada olah nafas, olah rasa, olah hati, seperti inner healing, luka-luka batin, karena itu berhubungan dengan perasaan, kalau perasaan, hubungannya penjelasannya ke hormonal. Kalau metode Vipov, banyak penjelasannya hubungannya ke metabolisme tubuh. Metabolisme termasuk memicu terbentuknya protein ini, protein itu, menekan inflamasi, dan sebagainya. Itu sebut dengan areal metabolisme tubuh. ya oke okay. Sekarang kita akan langsung praktek, metode Wim Hof, ya dua ya karena itulah yang memang menjadi makanan utama menu utamanya dalam metode Wim Hof. kali ini saya akan duduk walaupun bagusnya tidur telentang ya kenapa saya semalam lupa gak mati laptop jadi laptop saya pagi ini baterainya habis kalau saya harus duduk Bentar, saya atur juga kayaknya bisa deh ya masih pakai dalam jumlah kabel. Oke, bentar, saya atur <tuh> saya coba untuk pindah posisi aja. Karena ketika saya bagi isoman Covid ini saya amati kalau saya duduk saya batuk nahan nafasnya nggak bisa lama nggak tahu kenapa gitu ya yang belakang pasti dulu atau saya waktu nah, COVID, duduk pun nggak masalah tapi sekarang mungkin nunggu ya sudah sudah sembuh tapi kan belum masih masih positif ya belum negatif jadi Tunggu beberapa hari, Bisa mau tes antigen lagi, maka posisi tidur kok sepertinya lebih baik. Ya. Memang, waktu saya nggak sakit, biasa ya nggak bisa merasakan bedanya. Antara posisi tidur dan posisi duduk, ya, waktu sehat, ya, nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain bedanya, banyak ya mau duduk boleh, mau tidur boleh, mau apa juga boleh, yang penting nyaman. Tapi emang Bimpoful juga bilang begitu ya. Mau di sofa boleh. Jadi kan saya ini sebenarnya nggak nggak ngarang. Gak ngarang instruksi ya. Apa yang diinstruksikan sama gurunya ya yang diajari itu juga yang saya ajarkan ya. Sebentar. Saya buka belum buka file audionya ya. Barang jam. Oke, yang digaris segala lagi ya. Nanti rit yang atau nanti gini Selesai seri yang ketiga, saya tidak langsung berhenti. Ya, kita mengakhirinya dengan olah nafas relaksasi dan juga relaksasi secara fisik. Ya, nanti dengan gerakan-gerakan tertentu, kalau teman-teman juga yang tidur bisa lihat aja apa namanya, yang duduk juga ngeliat sebentar saja. Kalau yang dulu udah pernah melihat modul. Body stretching, nah itu dia ya. Tapi hanya beberapa gerakan. Oke, kita akan mulai. Teman-teman, Bapak Ibu, kita akan melakukan olah nafas segitiga. Disebut segitiga karena tarik nafas, tahan nafas, dan lepas. Salah, salah file. Kok nafas segitiga? Olah nafas. nafas segitiga sekarang yang cukup dikenal 478 ya, 4 tarik 7 tahan 8 lepas tapi saya sama aja kalau segitiga itu ya yang cukup tradisional sama eh, kaki ya sama sisi olah nafas metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas dimulai bagian yang pertama dengan nafas dalam-dalam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 ulang belakang, posisi uh, tegak. Lepaskan, ya kita selesai. Namanya satu red. Kita segera masuk red yang kedua. Terlepas jeda begini, nafas biasa saja.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 saya sehat sekali lagi tarik lepaskan langsung sambung boleh cedah sebentar 30 ya, nafas kuat uh, strong break yang, yang waktu 30 COVID, kali 100. tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas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 Ya, kita satu kali lagi, cukup tiga hari ini. Nanti bisa diulang-ulang, ya. Satu kali latihan, e, ya. Mulai dengan tiga hari dulu, nanti 4 hari, nanti lima hari, nanti empat hari, seberapa waktu yang ada, dan seberapa eh, kuat, ya. Kita mulai yang ketiga metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit yang gak kuat, jangan dipaksakan pas nggak kuat itu mau 30 detik, mau 40 detik, ada rasa kuat tarik nafas terus tahan 15 detik ya. 15 detiknya dihitung sendiri aja kira-kira 15-20 ya, bisa ber menghitung dalam hati kita mulai yang ketiga tarik nafas dalam-dalam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 dan kita menjadi kuat. Persiapan kita tarik nafas tahan 15 detik. lepaskan ya kita uh, selesai latihan 84 maka nah, kita butuh relaksasi dulu. relaksasi boleh tarik lewat hidung dan keluarnya juga boleh lewat hidung ya, sampai saturasi kembali 100. 99. 100. Setelah 100 kita coba relaksasi dengan sedikit ada gerakan untuk relaksasi tubuh Diawali 1-2 menit tarik lewat hidung, keluar hidung. Tahan tenang tapi body scan, yang sudah belajar body scan, mencoba merasakan tubuh selama dua menit, tutup mata, tarik hidung, lewat hidung jumlahnya sama, tarik 8 detik, buang 8 detik, lidah tekan ke atas, mulut tersenyum, merasakan organ tubuh, namanya relaksasi body scan. Ya, Tidak sampai dua menit, sudah cukup Relaksasi body scan Teman-teman bisa body scan adalah Mencoba merasakan organ organ tubuh Sekarang kita relaksasinya Dengan mulai menggerak-gerakkan uh, anggota tubuh Kita bisa mulai yang paling gampang Yang posisi uh, tetap tidur ya kita bisa angkat sedikit e, kaki kita, dan kita peluk. Lalu tetap bernafasnya, tarik 8 detik, buang 8 detik boleh, nafas seketika boleh, dan kita memijat punggung kita dengan gerakan seperti wiper ke kiri, ke kanan. Tarik, pelan-pelan, lewat hidung, buang lewat hidung. nah teman-teman bisa merasakan punggungnya itu seperti dipijat-pijat nah sekarang karena tema hari ini kita adalah pola nafas untuk stroke ya maka sekarang sesuai dengan masing-masing e, waktu mengalami stroke itu e, tubuh mana yang mengalami kelumpuhan kalau saya kombinasi dengan metode jompa bersin kalau yang sampai Lumpuh, dikursi roda Tidak bisa melakukan gerakan-gerakannya Maka otaknya Membayangkan gerakannya Jadi tubuh kita tidak bergerak Tapi otak kita Membayangkan bergerak Nanti itu ada yang ada Luar biasa namanya kuasa dari pikiran Atau kalau Bayangan itu dia ini akan terjadi Itu namanya kuasa iman Nanti tangannya akan Bisa bergerak seperti yang dibayangkan Kalau tangannya sekarang lumpuh akibat stroke, lalu nggak bisa melakukan gerakan-gerakan tangan, maka bayangkan saja tangannya bergerak. waktu stroke tangannya nggak bisa bebas. saat ini ada yang teman-teman tangannya nggak bisa nggak bisa menggenggam, maka lakukan membayangkan tangannya bergerak. ketangan yang mengalami kebas-kebas setelah orang nafas ini, mompor saturasi masih 100, tubuh masih alkali, kita gerakan tangan-tangan kita. Mana yang bagian kebas, mana yang terdampak akibat stroke, itu yang dilatih ya. Kalau kakinya susah bergerak, kakinya yang diangkat-angkat Kalau lututnya yang sakit, istilahnya kondisi tubuh sedang alkali Saturasi penuh Kalau sudah sering latihan olah napas, biasanya saturasi 9-100 bertahan cukup lama ya. Ini hari kelima saya covid Waktu hari pertama, saturasi bangun tidur 95 Pola nafas, baru bisa 97 Hari ini, tadi teman-teman melihat Saya dengan cepat sudah bisa saturasi 100 Saya hari ini akan tes antigen Mudah-mudahan sudah negatif. Kalau belum, paling tidak Saya jadi kayak orang OTG Simptomnya tinggal sedikit sekali Soal batuk ya. Yang sakit lutut, bisa digerakkan Dengan gerakan-gerakan ringan seperti ini karena tubuh kita tidur, maka kita tidak terlalu beban ya, Kalau yang sudah mulai bisa renang Maka orang stroke olahraga di air itu bagus sekali ya, Tapi kalau stroke-nya parah sampai di kursi roda, sampai harus berbaring Maka gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan sambil berbaring nah, harusnya ini gerakan juga sambil menafas Nafasnya, karena saya instruksi, sambil bicara nafasnya tarik 8 kali, buang 8 kali. Jadi, sambil tarik 8 kali, buang 8 kali. Yang bisa bergerak lebih bebas, bisa mulai uh, melatih punggungnya. Tarik nafas, ini dengkul lutut ketemu siku. Ya. Jadi, tariknya pelan-pelan. Nanti, nariknya pas Oke, tarik nafas, berapa detik, buang, 8 detik. Nanti kantian kaki sebelahnya. Ya setiap gerakan sebenarnya boleh lebih lama. Makanya saya ingin tunjukkan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di tempat tidur. Ini juga saya lakukan karena orang kena COVID itu sering badannya pegel semuanya. tulang pulang seperti ngilu. Itu kenapa hari ini saya ajak karena buat saya sendiri juga orang COVID pola nafas singkup lalu harus melakukan gerakan tubuh nanti menarik sekali pegel-pegel, tulang-tulang ilunya bisa hilang ya. Boleh mencoba gerakan berikutnya Kakinya ditarik ke atas Ini kalau mau dikombinasi pola nafas segitiga boleh Korang nafas segitiga berarti tarik nafas 8 detik, 6 sampai 8 Tahan 8 detik Atau 7, buangnya 8 Jadi nanti kita tarik nafas pinggul diangkat Lalu ditahan Lalu pas lepas nafas Diturunkan ya. Kita coba beberapa kali Ya, sebagai contoh saja, dari teman-teman bisa lebih banyak untuk setiap kali gerakannya Jadi Yang ini tadi adalah tarik nafas, begini, tahan, lalu buang napasnya pas timurkan Karena gerakan terakhir ini, kita kembali seperti orang relaksasi Tapi kita pakai gerakan tangan uh, untuk men-stretching uh, badan kita Ya, Jadi kita tarik nafas, tangannya diangkat ya lalu dilipat ketemu di sini lalu ditarik ke belakang pada kita seperti terasa e, tertarik ya. jadi kita tarik nafas tangan diangkat ya di sini lalu kita tarik itu itu tarik nafasnya sampai pas posisi ini ya. lalu setelah itu buang nafasnya tangannya diturunkan pelan-pelan nah, kita lakukan beberapa kali lalu kita selesai Pasnya mau pakai tahan sebentar, boleh Lalu buang tarik hidung, lewat hidung Sebentar, waktu begini boleh kayak Mm, ke atas gitu ya, jadi kita bisa kayak orang senam tapi di tempat tidur. Buat teman-teman, misalnya ada yang kena stroke dan harus di tempat tidur. ya kita selesai bagi teman-teman yang tarik untuk praktek sambil tiduran kalau mau bangun ya terutama sudah sepuh sudah umur bangunnya pelan-pelan ya ada teknik cara bangun dari pola nafas yang tidur terentang seperti ini pertama kita bisa tarik hatinya berdikit ya lalu dimiringkan ke samping lalu tangan satu taruh di atas kepala tangan ini taruh ke depan dada nah, bangunnya itu kita dorong pakai paru kanan ini cara bangun yang paling aman paling hati-hati ya saya selalu mempelajari metode-metode yang paling aman dan paling hati-hati supaya karena kan waktu olah napas kita posisi tidur apapun tersalah menikmati sekali kalau bangun mendadak bisa ada yang guling ya Oke, okay, itu kita hari ini, ya. Besok, uh, semen malam, tunggu sebentar, ya, supaya kita kumpul. Uh, saya cek akhirnya dulu, okay, sebentar, saya stop rekamannya dulu.